Halo guys, balik lagi bersama gue Wirman di channel gitar -nya. sekarang lagi ngomongin Mau abaya legend ya, lagi-lagi gak -lagi gitar Sekarang gue lagi mau pakai kufra lagi Semua karena tunduk pada kekuasaanku. Semua akan tunduk pada kekuasaanku Let's go guys Kufra nih bos. Kita jadi Romar Kita akan bantu-bantu midnya dulu lagi seperti biasa Oh kaget kan lu berdua anjing Mamam Eww ambil buff ayo Gue yang ambil kali, orang darah gue dikit juga anjing Mamam -mam, anjing ayo let's go oy. Wah gila cabut ya darah masih penuh juga gue matiin lo, kalem kalem, mamam mam nih jelain jelaan anjing, haha stun apa lu ah, mau stun apa anjing? ayo bunuh bunuh bunuh bunuh naik nice so kalau dia lewat gue bunuh tenang mam mam nih, anjing naik nice Kok oh, mati anjing? Waduh Mianya kena sama Tenang gue datang Oh, nggak perlu datang gua Wah ngisep darah ya dia Asalin juga sih Let's go Bisa nggak? oh bisa, anjing, tapi ya selamat. Lumianya. ah mati nih, mati dia nih. Mati, lu semua anjing. Ah, nah, apa kok mati amat? Uh, ada yang bunuh-bunuh. mati hai, Tunggu turtle, tunggu, sabar. Mam. Nice. Itulah Mam mam. Oh. Yo skill satu blink ulti guys. Gas the... eh, dulu kali anjing. Gila ngapain ya, sampai sana anjing Gak ya jelas Waduh oh, tapi bunuh-bunuh boleh juga Double kill. Double kill lagi Aduh yang di atas Yang di atas Waduh gak kena Aduh perlu gua harus ada <tuk tangan> mati dong gua Aduh Salah gue Katik gue! Oh nyaris Cabut dulu ah Wow oh, menang tiba-tiba aduh di carry gue anjir Naiso abis Victory. Kufra nih bos Ya masih grand master sih. Udah lama mainin, jadi turun-turun banget. Terkery gua nice nice. Oke okay guys, gitu dulu konten kali ini ya main Mobile Legend. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Langsung aja kasih tau gua apakah next nanti kita akan main Mobile Legend lagi atau kayak gimana. Langsung aja pokoknya komen. Oke, okay? gua Wirman kepakai ke headbang, cabut dulu SM Forever. Jangan lupa beli sekarang secara official karena lagi ada barang baru yaitu fundamental. Boom, bye-bye.